Jumpa lagi bersama saya Doni dan apa kabar semuanya ya Dan hari ini saya sedang berada di area atau kawasan dari pusat jajanan dan mata. Nah kalau yang sudah nonton video yang kemarin pasti tahu nih Dan di belakang saya sudah ada kugumov ya teman-teman di mana kita akan melanjutkan pembahasannya di video kali ini Nah seperti apa suasana di jalan Tari ini dari atas sampai bawah Dan kantor-kantor apa saja juga yang berada di sini Ikuti terus Jalan El Tari merupakan salah satu jalan yang ada di Kota Maumere, yang dulunya sebelum pandemi sering digunakan untuk Car Free Day setiap hari Sabtunya. Namun, hingga sekarang sudah ditiadakan sejak pandemi COVID-19. Oke, teman-teman, kita mulai pembahasan dari arah El Tari Atas. Panjang jalan ini terdapat bengkel, warung, klinik, laboratorium, dan di ujung jalan LRT. Atas terdapat kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maumere. sedangkan di sisi kanan jalan terdapat kantor inspektorat, kantor pajak, Public Safety Center 119 Kabupaten Sika, dan dinas kesehatan Maumere. Kita lanjutkan ke Jalan El Tari bawah. Sepanjang jalan ini selalu ramai dari pagi hingga sore hari. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lepas pagi atau jalan-jalan sore. Di El Tari bawah sebelah kiri jalan terdapat banyak kantor, dimulai dari kantor camat Alok, kepolisian restor Sika sektor Alok, Bank NTT dan kantor DPRD Kabupaten Sika. Karena bawah Jalan Eltari terdapat kantor Bupati Sika, dan karena di depan kantor Bupati Sika ini sangat luas, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas olahraga. Teman-teman semuanya, itulah ya suasana di Jalan El Tari di sore hari. Nah, untuk Anda semuanya yang ke Maumere, jangan lupa ya untuk mampir. Apalagi yang suka berolahraga bisa memanfaatkan jalan El Tari ini ya untuk berolahraga, lopas sore, ataupun aktivitas lainnya ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton di Mariken TT kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi, Mariken TT.